keluar nih. Itu usah usaha dia. foto, Alhamdulillah sapi mental telah lahir. Tiga jam setelah melahirkan. Dari rahim ibunya Nampaknya sudah segar sekali Hanya waktu 5 jam Sudah bisa berdiri tegak Seperti Sapi-sapi Yang sudah usia Satu hari ya guys Sama lah Udungnya gak sama kayak Mak ini Gula Udungnya Tapi tembakan babi bilang. <sukup> Dua bisa, bisa nah. jatuh. Jatuh Oh padi sendiri sama si tadi di ini ah, oh, langsung masukin aja. Mau menuju ya kan? Ini rating tapi Bali Melahirkan nih, udah 5.000, 8.000. Apalagi simental. Baiklah akan kita bangunkan. Inilah proses melatih otot kaki. Agar ia mampu berdiri Bulunya yang sangat tebal Berkombinasi putih di bagian leher Dan di bagian kepala putih juga ya guys Tapi ada uniknya guys Bulu mata sebelah kanan warna putih yang sebelah kiri warna hitam <laughs> mantap guys segar sekali nampaknya ya kalau kata bahasa saya bergas itu memiliki kekuatan yang nampak pada sapi itu Berbulu tebal, berpostur besar, memiliki bobot kurang lebih 25 kilo, 20 sampai 40 kilo guys. Ih lucu sekali. Dia sudah berani loncat-loncat guys <laughs> Dia sudah berani loncat-loncat dan mengajak bermain nampaknya